Nabi Syuaib dan kaum Madyan. Buku ini adalah hadiah daripada orang. walaupun bukunya dah koyak tetapi isinya sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Daripada sini kita nampak macam ada orang yang sedang pakai slime mod di tengah melarikan diri. Nampak macam ada hujan, ada api yang hujan turun. Sisaan apa yang Allah turunkan kepada kaum Madyan ni? Nabi Shuayb dan kaum Madian. Pada zaman Nabi Shuayb, aleyhi salam, terdapat satu lembah bernama Man. Di sana tinggal sekelompok manusia. Mereka dikenali sebagai kaum Madian. Mereka telah meninggalkan ajaran nabi-nabi sebelum ini. Hmm. Berhampiran tempat tinggal mereka terdapat sebidang padang pasir. Di padang pasir tersebut, ada beberapa pohon, pokok dan tanaman. Mereka menyembah pokok-pokok dan tanaman itu. Kawasan tersebut dijadikan sebagai tempat mereka beribadat. Haa, jadi mereka beribadat dengan pokok-pokok, dengan pohon-pohon. Hmm... Hidup kaum madian ini dipenuhi dengan melakukan berbagai-bagai bentuk kejahatan. Penipuan di dalam perniagaan berlaku dengan amat meluas sekali. Peniaga-peniaga yang besar menindas pedagang-pedagang yang kecil dan lemah. Sebahagian besar kekayaan yang mereka dapati adalah hasil dari penipuan di dalam perniagaan. Jadi kita... Bila kita berniaga, kita tak boleh menipu. Ha, ini satu kesalahan yang besar. Ha, jangan menindas juga. Jangan menindas orang yang besar menindas orang yang kecil. Ha, abang jangan menindas adik. Yang kaya jangan menindas yang miskin. Allah Subhanahu Wa Taala mengutuskan Nabi Shu'ayb untuk mengajak mereka kembali menyembah Allah dan meninggalkan segala kejahatan yang dilakukan. Nabi Syuaib alaihissalam mengingatkan mereka tentang azab yang telah ditimpakan ke atas kaum-kaum sebelum ini. Kaum itu tidak menerima seruan yang disampaikan oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka tidak mahu meninggalkan segala bentuk kejahatan yang sedang mereka lakukan. Di samping itu, mereka mengancam untuk membunuh Nabi Syuaib alaihissalam pula. Mereka dah tak nak dengar cakap Nabi Shu'aib. Mereka nak buat juga jahat. Lepas tu mereka nak bunuh Nabi Shu'aib. Ya Allah. Sebagai seorang utusan Allah, Nabi Shu'aib AS tetap bersabar di dalam mengajak kaumnya ke jalan yang benar. Berbagai-bagai cara dan jalan Digunakan untuk melembutkan hati kaumnya. Malangnya mereka semakin bertambah degil. Mana nampak ni? Semua kemukul orang yang degil ni. Adik anak-anak degil tak? Ha, jangan degil-degil. Nanti jadi macam kaum ni semua. Kedegilan kaum madian semakin bertambah nyata. Mereka mencabar Nabi Shu'aib supaya diturunkan azab. Seperti yang dijanjikan Nabi Shu'id kan dah Ingatkan Ikutlah Allah, ikutlah Allah Sembahlah Allah, jangan menipu Jangan buat jahat Tapi mereka tak nak ikut Mereka tak nak ikut, selepas itu Mereka mencabar Nabi Shu'id cakap Nanti Allah turun azab baru tahu Tapi mereka cakap turunlah Turunlah azab, nak tengok, tengok. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa hawa panas terik yang amat sangat. Matahari seolah-olah berada di atas kepala mereka. Kan sekarang kan hujan turun, kadang-kadang panas. Bila panas kan panas sangat. Bayangkan matahari yang begitu dekat sekali dengan mereka. Mereka berpeluh. Apa lagi yang terjadi apabila matahari itu sangat terik. Cuaca yang panas yang keterlaluan ini menyebabkan mereka sentiasa berada di dalam kehausan. Panas yang terik ini sentiasa dirasakan di mana-mana sahaja. Mereka berada sama ada di dalam air ataupun di hutan rimba yang tebal. Hawa panas tersebut menyebabkan tanaman mereka tidak tumbuh dan bumi menjadi kering kuntang. Jadi mereka pergi mana-mana semua kena panas. Tak dapat terlepas daripada azab Allah. Mereka pergi ke hutan rimba, ada banyak pokok, ada panas. Mereka pergi ke dalam air pun panas. Dan tanaman mereka menjadi kering. Pada suatu hari, mereka melihat awan hitam di langit. Mereka menyangka hujan lebat pasti akan turun. Mengakhiri penderitaan yang mereka alami selama ini. Mereka berlari ke bawah awan hitam itu untuk melindungi diri mereka daripada panas terik yang melanda. Adakah ini akan adakah hujan tiba? Adakah awan hitam ini menunjukkan hujan? Ha, lain pula yang datang. Tiba-tiba terdengar bunyi guruh dari langit. Bumi yang mereka pijak bergerak dan awan hitam tersebut menurunkan hujan api yang amat panas. Api tersebut membakar kaum Madian dengan hebatnya sehingga segala-galanya menjadi abu yang berterbangan. Maka lenyaplah mereka yang tidak beriman dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shu'aim AS. Ha, jadi yang, yang turun bukan hujan tetapi hujan batu panas. Hujan api, api itu kena mereka terus mereka jadi abu. Subhanallah. Hanya orang-orang yang beriman sahaja yang selamat daripada azab tersebut. Mereka yang selamat dari azab Allah itu meneruskan penghidupan mereka dengan mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah telah menyelamatkan mereka-mereka yang mentaati perintahnya. Jadi anak-anak kita kena ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jaga kita dan kisah Nabi Shuayb ini bukan kisah dongeng tau. Kisah ini telah diceritakan dalam Al Quran, so it's truth, it's true actually. Surah Anshura ayat 189 to 191. Wallahu a'lam. Terima kasih kerana menonton Khalifat Rupes Storytelling. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum.